Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, sehat selalu, optimis, yakin, dan pasti bisa Oke, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan peliputan sebuah kendaraan yang kecelakaan ya. Saya dibarengi sama Mista Nah, ini saya masih di perjalanan, macet banget, macetnya total banget ya. Nah, ini bagi warga negara, bukan warga negara ya, bagi masyarakat Sukabumi sebaiknya jangan lewat. Mana ini Om? Jalan apa, apa ini? Jalan Raya, Cibadak. Jalan Raya Cibadak ya, karena di sini ada eh, kecelakaan ya kecelakaan macet ya ini di Berlakukan tutup buka ya itu arus ini ya ini mobilnya kecelakaan ya oh ya ya wah ya. mobil puso ya Oke, okay. oh, nanti saya akan ngecek dulu ke sana Sampai mana ini macetnya Nanti saya akan balik lagi ke sini Soalnya ini macetnya lumayan jauh ya Dari karang tengah ya, ekornya sampai karang tengah Udah mulai lancar ke sini ya Selepas tergulingnya uh, Uh, sebuah kendaraan mobil kusok udah lumayan uh, lancar ya kita akan cek ke arah sana ya yang dari arah Jakarta ekor kemacetannya sampai mana nanti kita kembali lagi ke TKP sambil ngeliput evakuasi ya teman-teman uh, ini Soalnya yang dari arah Sukabumi tadi sampai Karangtengah, ya, sampai Karangtengah, ya, ekor kemacetan, ya, saya mau ngecek yang dari arah e, Jakarta, ekornya sampai mana, ya. Sebenarnya enggak diberlakukan tutup buka sih, cuman ya ada pengendara e, berhenti ingin ngeliat, ya pengen ngelihat ini ada juga ada, ada ini oh. Sini. ini juga oh. ini ya nanti kita lihat sampai mana ekor kemacetannya ya enggak diberlakukan tutup gas sebenarnya masih bisa Oh, dilalui dengan dua kendaraan ya, dengan dua arah. Tapi tampaknya pengendara berhenti dan penasaran ya. Satu detik aja berhenti dari ratusan mobil kan udah berjam-jam ya. Tadi saya ingin melakukan liputan dari jam berapa tadi kita berangkat dari kantor tadi? Jam. 15 jam 7.15 sekarang baru sampai ke TKP padahal itu kalau normal bisa ditempuh satu jam kali ya setengah. setengah jam ya. Nah ini coba lihat sampai mana ya ekor kemacetannya ya. Ini. Macet terus disitu banyak juga kendaraan yang ugal-ugalan ya dia yang nyerobot ngambil kanan, mandep jadi tambah macet ya. Nah, Tuh, ini ekornya sampai sini ya Tuh, lihat terus ini macet nah, lihat ya. ini macet total ya Tuh. sampai mana kemacetannya kita ikutin nah, panjang banget ini ya ini nyaris tidak bergerak ini ya bagi Pengendara yang dari arah Jakarta sebaiknya putar balik karena ini macetnya lumayan panjang lama ya. itu ada sebagian mobil juga uh, apa namanya berhenti berhentilah Masuk masuk masuk. Masuk masuk. Ya ambulan. Ayo masuk. Ayo Cio, Pak. Oke. Okay. Ya, macet total. mau ambulan ini Lihat kemacetannya sampai total gini ya. Oh. liput langsung sampai mana ekornya. Oke. Oke, ada beberapa kendaraan sampai di Oh, matikan ya, sampai dimatikan mesinnya karena lama ya macet ya. Di aja Bapak Misa. Perban Karena kita lagi ngecek ekornya sampai mana ya. Wah, gila ini macetnya jauh. Ya kepada pihak yang berwajib Polantas ya mohon bantuannya. Karena eh, ini macetnya sudah panjang ya ini Facebook Polantas jangan terpaku di TKP harus bisa mengurai kemacetan ini ya tolong dicek di sini sampai sini ini jam jam sebenarnya jam-jam aman ya jam-jam gak macet ya ini ini kan ada kecelakaan ya macetnya sampai sini saya sarankan sih bagi pengendara yang dari arah Jakarta Diputar balik aja atau kita lebih baik oh, apa namanya Istirahat dulu ya karena jalan alternatif juga sama ya macet lebih macet total ya karena orang-orang pakai jalan alternatif pakai jalan alternatif jadi oh, uh, macet total ya. Sekali lagi kepada Kasat Lantas, ya Kasat Lantas. Tolong diurai kemacetannya. Tolong dicek. Ini soalnya sudah panjang banget ya. Sudah panjang banget. Ekornya ya. Sampai sini. Terus. Pengen tahu sampai mana e, ekornya.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 Dari evakuasi, ya, ini akan tambah macet, ya. Apalagi jam bubaran, jam jubah atas juga, ya, jam bubaran pabrik, ya. Nanti akan lebih macet, ya. Oh, lihat, macetnya parah-parah, macetnya, ya. ekornya sampai mana ini? Wow, parah banget! Kali lagi kepada pihak yang berwajib yang terkait dengan arus lalu lintas. Tolong diperhatikan ya, menerjunkan anggotanya untuk mengeruai kemacetan. Kita banget nah, Ini udah ada 5 kilo nih, 5 kilo. Lihat sampai mana ekornya kemacetan. Ya, saran kan sekali lagi bagi pengendara yang dari arah Jakarta di pending dulu, jangan berangkat sekarang karena percuma ya nggak akan. Oh, lihat macetnya. Lihat lebih parah dari arah Jakarta. Arah. sampai mana ini kemacetan ya, yeah. okay. oh, parah banget ini nggak akan nggak akan benerin, Sedangkan yeah. mobilnya aja belum diapa-apain, belum dievakuasi karena barusan terkonfirmasi konfirmasi sama uh, satlantas katanya lagi masih menunggu mobil dereknya ya. Yeah masih menunggu mobil tireknya. Ini kemungkinan ini bisa seharian ini macet ya. Bisa seharian. Macet total. Ya. kita lihat ekornya sampai mana ekor kemacetan ini kalau nggak salah tadi saya dapat informasi ini kecelakaannya pagi ya? pagi, pagi ya? pagi sekarang udah hampir jam 11 ya sekarang ya belum dia apa-apain belum dia bapakin Ini kemungkinan bisa Sampai sehari semalam Nah belum dia bapakin Macetnya sampai sini ya Teman-teman ya. Macet mudah-mudahan mobil dereknya segera datang ya tapi ini masalahnya ini macet ya mobilnya dari arah uh, cibadak Cicurug Cicurug mobilnya ya tadi di situ juga ada mobil derek cuman kecil matiin matiin om tibuling terus ya e, mobil tangki di pemurian Tiga. kita nyangkap lagi oh, kemari? Kemari. Oh, sandiangkatan oh. ibu mahklun. Parah kayak tuh, terjalan. Oh. Ya, macetnya sampai di sini ya. Terus masih jauh ini macetnya, menyet. Oke. Okay. Ini ke arah Jakarta juga macet ke arah Jakarta ke arah Cibadak mungkin ada mobil dari sana atau apa ya nyalip gitu ya yang ngeblong gitu jadi arah yang dari Sukabumi menuju Jakarta tersendat juga ya gitu. tersendat juga Parah banget ini, macetnya ya. Kalau nggak penting-penting banget, sebaiknya ditunda dulu ya. Perjalanannya, saya pengen tahu, ini ekornya dimana. Nanti saya balik lagi ke TKP. Ini jangan-jangan ekornya nyampe parung kuda kayaknya ini, Om. Parung kuda. Oh, Lihat, masih banget ya. Lihat banget ya. ini diperkirakan ini nyampe parung gula ya coba kita ikutin terus sampai mana ini kemacetannya ekornya ya. ekornya ya dia macet total ini marah ya Teman-teman yang terjebak kemacetan, diharap bersabar. Ini masih lama ini, masih lama ini. Kemungkinan bisa sehari semalam ini, ini panjang gini. lumpuh ini bukan macet lagi lumpuh ya lumpuh. panjang tak ikutin terus ya teman-teman sampai mana ekornya ya. nanti kita juga akan melakukan live report ya tripod di TKP nanti pas begitu udah lihat ekornya sampai mana saya akan baik lagi mungkin kalau pengen cepat saya akan menggunakan ojek. karena kalau pakai mobil otomatis ini nggak akan berhenti Gak akan keburu, Gak ada pergerakan Udah sebagian mobil juga mesinnya dimatikan, saking udah lamanya Gak ada pergerakan ya. Dimatikan. Oke, kita ini sudah sampai di Pasar. Parung Pasar Parung -Guda. Pasar Parung Guda ya, Pasar Parung Kuda Tapi masih macet ini ya Kebetulan tadi saya ditemani sama uh, mister Oke okay, ya parah mobil berarti guling kecetan diangkat Kan? masih macet hmm. masih macet Teman -teman. Oh, ini parung kuda ah, parung kuda masih total ya masih total sedangkan tek HP-nya di eh, mana tadi Pemurian itu sesudah pasar Cibadak. Cibadak Selepas pasar Cibadak ya Pasar itu ada belokan ya. Pasal ada belokan Cukup jauh ya ini Tolong ya nanti Dihubungi lagi Bapak eh, Kasat lantasnya Miss Nanti tolong hubungi ya Biar Bisa mengurai kemacetan laporkan ekornya sampai mana oke masih total masih total ini sudah di Pasar Parung Kuda ya, Pasar Parung Kuda lumpuh ini. Pasar Parung Buda ya, Pasar Parung Kuda. dia bergerak biar mundur teman-teman Memasuki petigaan ke Parakan Salak, ya teman-teman. Parakan Salak, Barung kuda Parakan Salak masih macet total. Nanti kita ikutin terus dulu. Nanti kita kalau udah ini, kita minggir, kita naik ojek balik ke TKP untuk meliput proses evakuasi, ya. Mancer. ini perbedaan barangan salak, harum budak masih lancar, masih tidak bergerak, baik putih terus. lagi juga bubaran pabriknya Om tambah macet aja wah ini udah agak ini ya tambah macet Ya, karena mobil dereknya juga harus yang besar, ya. Karena itu mobil pusho, ya double ya, berkeliling, jadi tidak bisa pakai mobil derek kecil. Kebetulan, uh, wilayah Cibadak tidak punya mobil derek yang besar, jadi didatangkan dari luar ya, kalau oh, nggak salah dari uh, wilayah Cicurug. Oke okay, masih macet masih macet masi, masi, masi. tampaknya sudah ada ekornya sudah mau bertemu karena aris sudah ada pergerakannya tapi lambat ya tapi lambat tapi ini ada pergerakan dari sini. sudah mau ketemu ekornya ya Dan biasa Tapi sebaliknya arah ke Jakarta ini malah tersendat juga ya. baknya ya ekornya sampai sini ya teman-teman ya. Ini di daerah Parung Budak sudah mendekat daerah Cicurug ini ya. Ya. Ini udah kayaknya di sini udah masih lancar ya. Ekornya sampai sini ya sampai mendekat Cicurug. Oke okay, teman-teman. E uh, saya akan putar balik dan akan mengikuti proses evakuasi evakuasi eh, di TKP. Mudah-mudahan mobil dereknya udah datang dan saya akan live report ya live report ya. ya di sana ya untuk uh, memberitahukan kepada teman-teman yang akan bepergian ke arah Jakarta maupun dari arah Jakarta ke daerah Sukabumi biar di pending dulu ya karena ini macetnya pasti lama ini bisa sehari satu malam ya oke sampai disinilah sampai di sini dulu terima kasih assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, oke okay. uh, kita minggir dulu, mis Nanti kita uh, muter balik ke sana. Aku naik ojek aja, oke. Okay.